berjumpa dan hadir kali ini para sahabat solter kalau kita hadirkan bareng solt jani ya boskuya dan nikit sepatah di hari ini juga kita hadirkan bareng dengan Top share 88 dan untuk para selalu solter -sel yang baru bergabung tentunya jangan lupa like, share, komen, subscribe tentunya channel dari Sojani jani agar kalian selalu membuatkan update video terbaru memainkan pembocoran dan bola solt kacor yaitu memainkan uh, modal modal kaca yang aja bareng get off download kacanya para topchair88 juga juga kita akan juga memainkan bola dan kita kacor dari get kaca dan channel dari dari Kita dari Dan tentunya coba Kita coba bersihkan lagi ini ya nah, kita ingin ya Itu ada, ada yang ada kita simbol, uh, kita ya. Jadi, matumnya, Kita coba kembali simbol simbolnya ya ada simbol yang luar biasa ya. Ada ramuan juga itu Kita coba juga ada dihadirkan Baru dia coba teruskan saja, coba tembak-tembakannya ya. Ini cukup luar biasa, kita coba kembali. Nah, untuk ke kalian ya, untuk yang baru bergabung, jangan lupa like dan komen di channel ini ya, Bosku, agar selalu menawarkan update terbaru untuk kalian mengenai bumbu telur dan pola sop Dan jauh di hari ini. Dan untuk kalian juga yang baru bergabung, kalau pantang terus ya kita tidak -tidak mengajarkan -tidak Itu juga tidak mau ngajak-ngajakkan para penggemar terlalu kebutuhan pemain seperti ini. では topingnya ya tantangan di kolom komentar sudah yang nah kita kalau ja, ja, dia takut tidak jadi beradaptasi karena untuk kita di kita mainkan itu juga perlu yang karena terkadang untuk yang kita dapatkan itu jadi speed-spin uh, ya kecil saja kita lakukan spin tapi terkadang ada juga itu yang mau nampai beberapa spin baru dapat scatter Buat kali ini kita coba terluka tujuhnya saja dengan modal untuk menggunakan kita ini lagi masih lewat terus, aduh ini cukup sulit ya pecahannya mulai kita masih nantikan sekatarnya juga <tuh> kita nantikan sekatarnya pada... ya, kita nantikan sekatarnya oke ya kita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 nggak <tuk massive di repair> bisa, nah sama kita coba main satu-satu Terima kasih Boi Satu dan dua Kita semua Masih open kaca Untuk link